Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Jumat 26 Agustus 2022, terpantau menguat untuk cetakan UBS, sedangkan emas Antam Stanan. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp556.000, sama dengan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp506.000, naik Rp2.000 dari perdagangan kemarin. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga rp rupiah, sama dengan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp948.000, naik Rp6.000 dari harga Kamis, 25 Agustus 2022. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.795.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.643.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.532.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 26 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.